Yo bro bro semuanya ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan pada hari ini gue bakal bocorin kepada kalian semua Starlight member untuk bulan Mei ini ya bro bro Jadi nanti dapat skinnya apa ya bro bro Jadi ini adalah bocoran Jangan beritahu ya orang lain walaupun gue bikin videonya Oke bro berarti kalau kalian beli Starlight member bulan depan kalian akan mendapatkan Ini dia Widih. Wow. Skin Martis ya Bro, Bro. Sering mau Nama Sering Meow atau mau Ini gimana ya, Jepot ya? Widih. Wih deh makin sangar ya bro. Coba kita lihat dari sisi depannya ya. Oke, ini dari sisi depannya ya bro. Dan by the way ya bro, Bro ini cocok sama si irita ya bro. Irita kemarin kan itu ada magma magmanya gitu ya bro. Nuansanya gitu ya. Uh, Oke, okay. dan di badan martis ini juga seperti itu ya. Ada uh, merah api api merah dari apinya dari magma gunung gitu ya bro. Oke, okay. lahar air lava ya bro. Bukan uh, lava dari gunung ya. Sama, sama aja lava. Ma dan dari uh, gambarnya di situ matanya itu Widi uh, matanya itu juga dari api gitu ya bro api dari batu yang membara gitu ya Oke okay, dan matanya ada uh, titik-titiknya kayak gitu terus di bahunya Widi uh, di bahunya itu ada tanduk kayak gitu ya nggak biasa gua liatnya uh, Oke okay, itu uh, kalau di skin utamanya gitu nggak gitu ya bro dan coba kalian lihat pedangnya bro pedangnya ada apinya coy. Oke dan di belahan dadanya itu ada gimana ya? Ada tanda gitu ya. Apa ini bekas dioperasi, Pak? Enggak tahu <gat> <gat> <gat> juga ya. Dan itu kakinya juga seperti itu kukunya ya. Kukunya warna hitam ya. Berarti akhirnya kita lihat kukunya. Oke dan uh, tebasan-tebasannya itu oh, ada apinya gitu ya, Bro. UID. Itu coba kalian lihat uh, pedangnya ngeluarin api, bos Boskoy. Oke okay, mantap jiwa dan talinya seperti warna uh, apinya ya Bro Bro warna orange gitu ya Oke okay, dan uh, ini be sangat beda sekali dengan uh, kalau tidak ma eh kalau memakai skin utamanya ya Bro yang gratis itu ya Oke okay, ini dia nampak depan ada kayak selempang kayak gitu ya Bro Bro di belakangnya itu coba kalian lihat itu mungkin buat celananya biar nggak melorot. <laughs> Oke, okay, dan ini ada penutup belakangnya kayak gitu ya, sampai situ saja, tidak sampai me menutupi semua tubuhnya ya. Oke, okay, dan rambutnya sekarang berwarna putih. Jadi bro mantap sekali ini, aduh, keren banget sih ini, aduh, ini gua juga mau beli ini bulan depan ini ya, bro. bro. Kalau kayak gini skinnya mantap jiwa coy. Oke, okay, ini dia lah ya, oke, okay, kita lanjut okay. lihat. Oh, oke, okay. ini dia tampak in-game ya, bro, bro. apakah... Uh, beda jauh atau sama dengan uh, animasi yang berada di depan tadi, sangat jauh, coy. Kalau yang berada di depan tadi itu kan. Uh, senjatanya itu ada apinya coy Ada aura-aura apinya Sedangkan di sini nggak ada ya bro, bro Dan warnanya pun lebih beda ya Coba kalian lihat Jadi dia ya, pada saat berjalan uh, Tuh dia kan Oke okay, dia ini udah siap-siap Skill satu. Oke okay, sebelum kita menuju skill satu Kita melihat dulu Skill basic bro. skill Basic attacknya dulu ya bro Oke okay, ini dia basic attacknya Berwarna orange ya bro, bro Orange dan hitam Tuh ya, tuh, tuh dia Waduh kayak Waduh mantap sekali ya bro War Yang di bawahnya kalau warna hitam terus warna kuning terus warna orange kayak gitu ya bro Itu ada gradient warnanya mantap sekali Kalau di skin utamanya yang gratis yang gak pakai skin apa-apa yang pokoknya gratis Itu warnanya ungu ya bro Itu bedanya ya. Cuman beda warna doang ya gak ada yang spesial Oke langsung saja kita ke skill pertamaxnya Oke ini dia skill pertamanya Waduh wow, skill pertamanya pak Wedeh itu duri-duri itu ya berbelu warnanya warna api ya itu warna kuning terus warna gradiennya ke orange ya oke kita zzzup. oke mengeluarkan cahaya api yang ke atas gitu ya Bro waduh oke menghambat ke bawah gitu loh Bum, waduh sudah dijepit dikembaskan api lagi mantap tuh gosong gosong dah Oke, mantap sekali ya, skill pertamaknya kayak gitu ya, bro. Oke, kita coba lihat lagi skill pertamaknya Oke, keluarin MRT ya, semua waduh, mantap sekali, coy! Mati-mati tuh. Oke, sekarang kita bakal lihat skill duanya. Oke, ini dia skill duanya, bro. Bro, kita lihat ini. kita amati. Oke, baik-baik, dan ini widih, ada yang ngeluarin. Uh, oh, ada yang ngeluarin apa itu? Percikan ap, lava atau apa gitu ya, bro. Bro, coba kita lihat. Set. Oke, waduh, widih. Itu ngeluarin kayak tadi juga ya bro Pokoknya ngeluarin kayak cahaya api kayak gitu ya Oke ini gerak lambatnya Waduh uh, Gimana ya Aura senjatanya itu kelihatan gitu ya Oke ini gerak cepatnya ya Waduh makin mantap. coy. Ngeri deh ini ya bro Siapa yang berani ngelola artis ya bro Pantesan ya Aromatis itu juga nyusahin ya bro Makanya sekarang ini sering sekali Aromatis itu di band ya Oke kita lihat ultinya bagaimana bro Oke ini dia siap-siap kita lihat ultinya ya bro Oke dan by the way Ini gua ngambilnya dari Youtube Dep kelopet ya, bro, -bro. jadi kalau kalian mau lihat uh, full videonya langsung saja di deskripsi ada linknya ya, bro bro oke, okay. oke, okay, dia with the di ultinya coy oh aduh. dia menusukkan gitu, ada aura apinya ya, bro, bro yang mengikuti senjatanya dari belakang gitu ya, bro dan tubuhnya juga cocok okay, coba kita lihat lagi ya ultinya nanti ada nih, oke okay, ini dia, bro bro ini dia siap-siap untuk menusuk musuhnya untuk mengultinya ya, oke okay. satu, dua, tiga set, waduh ngeluarin aura api lagi ya, bro bro tapi sayangnya, ini dia uh, review skinnya nggak ada pada saat kayak gini nih. Pada saat musuhnya hampir mati, terus kan dia ada efeknya tuh. Huh, huh, huh, huh, dia kayak gitu ya kan bro, bro. Ada keluar efek-efeknya juga nih pasti. Tapi dia nggak ada review sampai sana ya bro. Aduh, sayang sekali ya. Gue juga mau ngeliat gitu loh kalau dia setelah ngulti itu kan bisa ngulti lagi. Kalau musuhnya mati ya bro. Waduh, padahal gue mau ngeliat yang itu tuh. Oke, okay, bro-bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada sudah nonton video aku video gue sampai kiri video itu, itu tadilah bocoran skin Starlight member untuk bulan depan yaitu bulan Mei. Berapa? Jangan lupa like, dan share, dan subscribe di channel gua dan pantengin terus channel nyari kira masa. Sampai jumpa para... di video selanjutnya.